Belajar Agama Islam Belajar Rukun Islam Dua Kalimat Syahadat solat, Zakat Puasa Haji Jika Mampu Belajar Rukun Iman Iman Kepada Allah Iman Kepada Malaikat Iman kepada kitab. Iman kepada rasul. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hodok dan khodar. Belajar agama Islam. Belajar rukun Islam. Dua kalimat syahadat. Sholat. Zakat.